sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mengalir beras dan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 pertama. Support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang rezekinya mengalir deras dan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, bisa kita mengambil kartu kesimpulan yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang rezekinya mengalir deras serta mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, Kini misalnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Three of Swords, ataupun Tiga Pedang. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang sangat mengalir deras dan keturunan di bulan Oktober tahun 2021. sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan membuahkan hasil, yang bisa meningkatkan keuangan, mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini, Love menggambarkan itu adalah si buah hati yang akan datang di bulan Oktober tahun 2021, yang membuat hubungan asmara semakin bagus lagi serta kebahagiaan seorang Aris akan semakin lengkap. Tentu kartu support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Aris, serta seseorang yang berada di sekitar Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris akan mendapatkan yang mengalir beras di bulan Oktober tahun 2021 dengan mendapatkan banyak kawaran pekerjaan yang didoakan oleh pasangan, didoakan oleh keluarga. Dan di sini seorang Aris bersama pasangan akan mendapatkan sebuah hati di bulan Oktober tahun 2021 yang membuat hubungan asmara lebih bahagia lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The One. Secara umumnya, The word itu dia akan mendapatkan kesempatan kedua, memberikan kesempatan kedua, dan jika kartu The word kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, seorang Aris mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan nilai besar harganya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta di sini seorang Aris dan pesanan akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok orang tua di bulan Oktober tahun 2021 dengan kehadiran sebuah hati ataupun keturunan, dan untuk zodiak yang kedua adalah eight of Cup ataupun delapan piala untuk sudik yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang firgo mestinya akan mengalir deras serta mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang firgo tidak lelah untuk mencari pekerjaan untuk mencari job untuk mencari kegiatan yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan karir namun di sini pencarian seorang firgo tidak akan sia-sia ia akan berhasil dan mampu mendongkar kehidupan keuangannya sendiri yang dimana di sini hubungan asmara juga akan semakin bagus dengan kehadiran sebuah si hati ataupun dengan kehadiran keturunan di seorang Virgo bersama pasangan, dan untuk kartu sumber energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mengakhiri pencarian pekerjaannya di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini seorang Virgo mampu berhasil sukses untuk meningkatkan keuangan di bulan Oktober tahun 2021 dengan dukungan doa dari seorang pasangan yang dimana juga di sini didoakan oleh seorang keluarga serta di sini hubungan asmara seorang Virgo bersama pasangan akan semakin harmonis dengan kehadiran sebuah hati dan keturunan dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempatan didapatkan oleh seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini mendapatkan pekerjaan yang menjadi sumber rezeki yang sangat bagus kepada seorang Virgo. Dan di sini sih hampir beberapa mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok orang tua di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Four of Cups ataupun empat piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus. Yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar dan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang mana sini pekerjaan tersebut mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini satu kap berada di depan mata itu merupakan satu pekerjaan yang sangat besar yang sedang dilakukan ataupun dijalankan oleh seorang Taurus yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus bersama pasangan akan mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan seorang Taurus bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kakusupuan energinya adalah Kenaik Opsot secara umumnya Kenaik Opsot itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang dekat dengan tahun sendiri dan di sini menggambarkan Seseorang taurus akan mendapatkan pertarungan pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang dimana juga di sini satu pekerjaan telah ia lakukan yang mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini seorang taurus akan mendapatkan sebuah penurunan dengan doa dari orang-orang sekitar, dengan doa dari pasangan tahu sendiri, dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok Paulus mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan Untuk menjalankan suatu pekerjaan yang Dimana di sini pekerjaan nilainya sangat besar Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Yang ia dapatkan dari orang-orang terdekat serta orang-orang di sekitar Dan di sini seorang Paulus bersama pasangan mendapatkan kesempatan Untuk menjadi sosok orang tua di bulan Oktober tahun 2021 Dengan kehadiran keturunan ataupun sosok si buah hati Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Ako Puntacle ataupun 8 koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai sosok seorang yang berzodiak lima yang dimana mana di sini digambarkan seorang lima akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar dan keturunan di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan sosok seorang lima merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah, akan fokus disiplin di dalam bekerja yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini akan menanamkan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dan disini juga digambarkan seorang libra akan mendapatkan rezeki di dalam kategori keturunan di bulan Oktober tahun 2021 yang membuat hubungan asmara lebih bagus, lebih harmonis bersama seorang pasangan. Dan untuk kartu energinya adalah Naik Oven. Secara umumnya naik oven itu diartikan seseorang yang usianya 23 tahun, seseorang yang dekat dengan libra, serta seseorang yang berada di sekitar libra sendiri. Dan disini menggambarkan Sosok seorang liwa akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar dan keturunan di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini seorang liwa akan mendapatkan suatu kepercayaan dari orang-orang terdekat. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial, yang dimana di sini juga seorang liwa akan mendapatkan keturunan berkat doa dari seorang pasangan dan keluarga yang sendiri sendiri Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Kesempatan didapatkan oleh seorang libra untuk menggunakan suatu pekerjaan yang ia dapatkan dari orang-orang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta rezekinya akan sangat mengalir deras Dan di sini seorang libra juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi seseorang orang tua di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Five of Pentacle ataupun 5 koin. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang dimana di sini digambarkan. Seorang gemini akan mendapatkan rezekinya yang sangat lancar dan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bekerja keras, tidak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan yang dimana di sini di bulan Oktober tahun 2021 seorang Gemini mendapatkan impiannya untuk meningkatkan keuangan untuk meningkatkan karir serta kehidupan di sini juga tidak luput dari seorang Gemini yang suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu meski semakin terbuka di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 bersama seorang pasangan yang memicu, yang memacu hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya, King of Sword itu diaktifkan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan. Seseorang -se seorang akan mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan Oktober tahun 2021 bagaimana ya. rezeki tersebut ia dapatkan berkat doa dari orang-orang yang ia bantu yaitu di dalam kategori orang tua seperti di sini kelebihan seorang Gemini untuk tidak mau menyerah mendapatkan impiannya. Serta di sini digambarkan juga bekas dari doa orang tua seorang Gemini akan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 bersama seorang pasangan. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan kesempatan untuk meraih mimpi di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini akan mampu meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini seorang Gemini mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok orang tua di bulan Oktober tahun 2021 dengan kehadiran sebuah hati dengan kehadiran keturunan di antara seorang Gemini bersama pasangan yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapatkan rezeki lancar dan keturunan di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aries yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Taurus yang keempat zodiak Libra dan yang kelima adalah zodiak Gemini